guys, kita jumpa lagi nih di channel kesayangan kita guys ya. Gimana kabar hari ini? Moga-moga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Oke, seperti biasa di sini kita bakalan main lagi game yang ada di Permati kita main nanja yang biasa nih guys ya. Sweet yang biasa banget ya guys ya. Kita di sini mau modal receh aja guys ya. 48k. Nah, di sini langsung kita gaskan aja bed 400 perak kita kasih putaran quick spin 20 ya, nggak pakai double bet. Oke, kita cek ombak dulu di yang kecil karena kita modalnya receh jadi kita step by step ya. Kalau naik selalu kita kita bakalan naikin betnya Kalau turun, Yaudah kita turunin betnya ya guys ya. Oke, semoga di sini kita bisa dapetin yang namanya quick spin gratisan atau profit lah intinya guys ya biar bisa WD coy ya. 48.000 kita gambling di sini dengan pola 20 quick di awal. moga moga bisa dapetin profit yang bagus ya. Berhubung Mudah nih guys ya, kita sisa 4 putaran lagi nih ya. Kita cek bersama-sama, kita lihat bersama-sama ya. Sisa dua putaran lagi nih. Oke, last pin terakhir emang enggak dapat 45k, berarti kita turun di sini cuma beberapa k ya. Oke, di sini bakalan aku aktifkan langsung double bet-nya. Kita gaskan lagi di 10 putaran quick spin ya, guys ya. 10 putaran quick spin pakai double bet jadi 500 perak nih Dari 400 karena pakai double bed Jadi 500 perak guys ya Oke Nice, lumayan jadi hijaunya pecah ya guys ya Empat putaran lagi Kita masih check on back Di beddingan 400 atau 500 nih guys ya Pola kedua ya 20 quick dan 10 turbo nih guys ya Sorry, sorry 10 turbo tadi kok gak salah Eh, 10 quick Cuma adanya nih Bingung guys 10 quick, 10 turbo tadi Rupanya quick nih guys ya Oke, langsung tambahin turbo spin di sini, langsung kita naikinnya ya uh, nya ke 1500. Uh, lock-nya pecah, mantap banget. Kita kasih 50 putaran turbo spin ya, guys ya. Pola ketiga ya. Dari dari 20 ke 10, naik ke 50 putaran ya. Opsi-nya turbo spin, double bet bad aktif, bet 1500. Nah, di 1500 nih mudah-mudahan kita dapat lah ya. Kalau starabai lumayan juga nih, guys ya. 1200 berarti 120.000 ya. Kalau kita buy spin ya Kalau kita beli skater atau beli fitur ya guys ya Oke sini kita lihat dulu Saldo kita turun Oke gak apa-apa Masih ada sisa 33 uh, 30. Ah scatter 3 Alah nggak ada cuy nggak ada yang pecah lagi tuh Kalau ada yang pecah mungkin bisa dapat skater satu lagi ya Mungkin ya guys ya Oke jadi umumnya pecah Santai dulu cuy Gak boleh pesimis ya Sabar Namanya juga kita pejuang gratisan skater ya <laughs> Mudah-mudahan dapet lah ya Oke okay, anggur Manggis oke okay. Jadi Aduh Sabun birunya gak mau pecah Pisang konek Manggis pecah okay, Oke semongki Alah gak konek lagi sabun birunya coy ya Kurang-kurang satu aja guys ya <tuh> Apel Oke okay. Pisang jadi Oke okay, anggur saldo kita tinggal 20k sini mudah-mudahan bisa lah Dapetin pecahan yang banyak di luar, cuy. Biar nambah saldo kita atau dapetin skater, please, biar nggak rumput kita nih, guys? Ya, di sini kita udah berdebar-debar nih, guys. Ya, 200.000, so, Turunkan di situ, lollipop 4 biji. <gifat> Oke, okay, nice. Lumayan, 2.500. Tambahan di luar, ya. Masih nggak dapat ribu cuy. 50 turbo juga nggak dapat skater. Ya, udah, pasar aja, guys, ya. Kita gaskan sini 10 putaran pakai quick Dibandingkan 1500 Mudah-mudahan dapat lah ya Mudah-mudahan dapat Nice Balik 2 Oke Lebih 3 Masuk Nah cakep banget cantik cantik cantik Akhirnya kita dikasih ya guys ya Akhirnya kita dikasih disini ya <tuh> Kita dikasih di sini guys. Kita dikasih di sini 10 putaran turbo spin dapat, cok. Scatter basic 500 slash nice banget. Enak nih, guys. Oke, okay, kali dua pertama nggak apa-apa. Di sini kita udah dapat 26k ya. Bisa 7 putaran lagi, mudah-mudahan bisa connect yang bagus. Ayo dong. Ayo dong kasih dong. Buset dah. Kayak 10-nya cuma satu kali doang. Jembat spin lagi guys. Di sini kita masih dapatnya totalnya itu 36 9.600, 4.000 lumayan sih untuk nama-nama profit uh, atau saldo kita ya. Udah modal untuk cang spin lagi nih. Oke, okay, pisang. Kali 2 udah ada. Kali 2 doang 600 ada apa apa-apalah ya. <tuh> Oke, okay, spin pertama kita dapatnya atau dikasih cuma 45 k enggak apa-apalah ya. apa-apalah. Masih ada sisa 6 putaran lagi, kita lanjut lagi di sini. Kita gaskan lagi, mudah-mudahan dapat lagi namanya seketek gadesan saldo kita uh, up lagi nih ya. empat uh, 40 ribuan nih, mantap. Jadi panjang agak panjang lagi ya. di dikasih nafas lagi kita, coy. <coughs> Oke, okay, kelas penuh putarannya pakai quick tadi, guys ya. Nah, di sini baru kita gaskan pakai turbo spin. 30 bettingan ribu udah kita gas aja main berbar sikit ya, eh guys ya. Kita beranikan di sini karena aku aku yakin karena di 1.100 1.500 dapat Makanya berani aku naikkan Bet 3000 Dan kasih putaran 30 turbo speed Ah Mampus Masuk ya guys ya Dikasih juga Akhirnya cuy Bet 3000 Cowok malays benar ya guys ya Feeling kita kuat ya guys ya Kalau feeling kuat Gaskan aja cuy Jangan ragu Intinya kita gitu, juga ya Feeling kuat Naik bet Atau turun bet Gas uh, Lumayan nih Kali 12 28200 99000 Oke okay, Mega mega lodon ya guys ya Dapat disini Cantik up up ya ini ya, udah 100.000 tambah lagi di sini kita dapat juga plus uh, free spin tambahan ya kali 12 kali 2 connect pisang manggis oke okay, 2.500 berarti 5000 an 112.000 putaran kita lumayan banyak masih ada 10 putaran lagi semoga Munggu di dalam sisa-sisa uh, putaran ini kita dapatin profit yang besar lagi ya oke okay, connect Lumayan ada kali 11 2700 berarti kita tepat 30.000 Mayan Mayan, mayan. Cain lagi dong yang gede-gedenya Dan pes connect sama pesalir lah Bisa gede Kalau nggak ada connect sama aja cuy hmm. Disentak juga nggak mau ya Hmm Oke okay, manggis Ah itu dia kan Oke okay, pisang kali 12 Lumayan ya 3700 187.000 Oke okay. 10 6, 6, 22 ya cakep lumayan 26 ribu Berarti kita masih dapat mega-mega Uh, ini dia Sabun biru Pisang semangka Anggur Alah, anggurnya ngomong 6.600 kali Lumayan juga 90.000 ribu Mega lagi Berarti kita dapat 2 kali mega ya Sensationalnya masih belum keluar Sisa 2 putaran lagi di sini kita dapatnya Lumayan gede guys 300 ribu lumayan ya guys ya Main-main-main ya 30 turbo Kita dapat prismin kedua Di bettingan ribu. Saldo kita up Jadi 300 56.000. Di sini kita masih lanjutin lagi nih. Uh, auto mudah-mudahan bisa dapat lagi lah ya. <coughs> mudah-mudahan bisa dapetin lagi. Oke, okay, ke sini kita matikan aja lah ya. Uh, kita gaskan di sini bet 1.000 eh bet Naikkan bet kita main barbar, -bar guys. Kita main barbar -bar di sini naikan bet kita gaskan 50 putaran love-nya pecah. 250 ribu Cok Enggak ada skate, nggak ada lollipop satu lagi. Biasanya kalau itu pecah dapat ya guys ya. Tapi di sini belum mau ya. Ya udahlah kita gaskan lagi. Sisa 40 putaran, mudah-mudahan dapat free spin. Bettingan kita lumayan gede nih guys ya. 12.500 kalau Starra Boy itu base 10.000 itu sekitar 100 juta coy. Dapat ini. Oke, kita guys nggak hmm. ada pecok nggak lah. daripada nggak ada apa-apa ya kita bayiin guys ya kita bayi kita bayi kita baik karena cukup para 80.000 ribu kita kasaja di sini selalu kita di sini balik modal nih ya, guys ya jadi kemenangan kita kita gambling lagi dengan cara buy speed Semoga guysnya bagus lu hmm, mampus kau 11.000 nice nice oh, oke okay, cakep 18.900 dikali berapa nih banyak banget nih jebol ya guys ya saya empational langsung balik lagi nih ya di sini kita udah cuan. semoga moga sisa putaran ini bisa dapatin cuan lagi, guys ya? Oke, di sini guys ya seperti biasa. Eee... Padahal, ya? Seperti biasa guys ya, di sini aku selalu ngingetin sampai lupa, guys ya. Eee, anggap aja ini cuma sekedar hiburan semata cuy ya. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh dan tidak boleh yang dinamakan Jadikan mata pencarian ya, guys ya. Jangan sampai. Cukup main seperlunya, secukupnya aja, guys ya. Oke, di sini kita sudah dapat ribu dan kalau ingin bermain gunakan dana kenakalan oke, prespin tambahan boleh lumayan 3.100 kali 15, juga tuh. Bapak kita sudah dapat 780.000. Sisa putaran berarti 7 ya nambah ya, 5 putaran ya. Cahit, mantap. kasih konek. Ah, anggur. Itu kalau anggur pecah, manggis pecah dapat tambah lagi prespinnya cocok, mantap-mantap. Oke okay guys, uh, di sini kita udah dapat profit Berarti abis ini kelar putarannya Atau kelar free spin ini kita langsung cabut Kita udah profit gede banget Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga kalian beruntung juga menggunakan bola trik dari saya Atau bola trik dari kalian sendiri guys ya Tergantung mood kalian guys ya Semoga hoki intinya guys ya Main aman, main santai, jangan optimis Ya guys ya, sabar intinya ya Oke, okay, 800 lebih Semoga bisa lebih lagi guys ya 3 putaran lagi nih Pisang, jadi Oke lah kayaknya cukup segini guys ya. Ya udah di sini makasih banyak kita bakalan jumpa lagi di next konten. Ya guys ya, salam sensational dan bye-bye. Thank you guys ya.